Oh, mm -hmm. oh, Kali ini kita memancing di sawah lagi. Tuh, lihat brocilnya, dia udah start duluan di kali. Oke, bagaimana keseruan kita pada sore hari ini? Ikuti terus, bro. Kita cari di sawah-sawah dulu. Siapa tahu ada limbatannya, harus ekstra sabar. Oke, kosong, pindah, kita coba lagi, bro. Ayo, kan Ips. Is dapat bro hai, bro hai, ini dapat bro hai, bro dapet bro bro hai, bro is, is. Hari kemana kau? Ini bro, lumayan-lumayan kali. Oke, yes. kita copot dulu. Aduh, tekan telak, guys! Aduh, dioperasi. Kita sensor dulu operasinya. Oke, okay, bro. Lumayan, dapat satu ekor. Kita lanjut. Oke, kita pindah lagi. Kita coba. Ayo makan, kayaknya sepi, bro. Lanjut lagi, pindah lagi, pindah lagi. Pokoknya, neng bolongan tapi seperti untuk kutes, sepi kali bro. Spotnya itu sebenarnya cuma di bawah-bawah bebatuan, tapi susahnya minta ampun. Ternyata di spot yang tadi nggak ada ikannya, bro. Halo, gerongan-gerongan Brongan. Pian tahu entuk oke kan ngono? Sekan ra gue. Jadi aku lu arek wadran ning endi iki? Di dalan ana Aku tak ning isor ya. Nih, Bro. Sorry kamera belum siap dapat wadur pari. Oke, kita lanjut. Ketan jeru, Guys. Ora Iya. Uh. Waduh, ban. Copok, ban. <laughs> Ini kita lanjut, bro. Alah, Ngel. Boros klik. cuman hmm. <laughs> yuk Nah, kita lihat sifatnya. Aku di kamera main nih. Hmm? Aku buat kameramen. Centenan. <laughs> Panjiku tak pandai. Yuk, yuk. Uh, uy! uy. uy. uy. Dapat, guys. Anakan-anakan. Si. Kita. Hmm, goreng enak uh, Ya, baleni kali. Heh. kali. Ya, ya kali, guys. <laughs> ya Oke, kan? guys. Misteri apa barek ya, kali. Yuk, sing ke-6. Cok, ya lihat yuk terjelas kamera langsung untuk menang teman teman ya baca ini ya perolehan sementara hampir dua satu kila pancing ini kila ono Oh iya, ganda yoo yoo Sik, itu lo bisa, si tongkas Kok ada, ganda lu yoo amantilp yoo yoo Oh heboh Wish Panen pokoknya uh, Mantap, mantap Eh, keneng sidik lo yoo Keneng sidik Keneng sidik Kecekrik nih Yes Ini pancingnya tidak ada Gondol yo, ra kameramenmu. Gondol di, di e, lah Tak oh, eh. sambi wadran ya, deh ditisi hilang lagi. Gantian kameramennya. Ya mot ya, buat semut, guys. Wah. Saat akhir mangan. Sambanganku yuk. Kok ndrup ndrup ndrup ndrup ya. Kayak kameramen ini telat kek. Ih, ngasih untuk Lumayan. Kok digoreng ya, Van? Ya, kameramennya telat. Yuk, kita lihat, yuk. Wih, wih. Dendang ke, Van. Dendang ke, Van. Wih, mengerik. Ah. Gede toh, Van? Lembu. Fokus ora, Fokus. Gede tau mm -mm. Ngeri, guys. Lembu koyo sing entok, lemu, Van. Ya. ngerikan boy. poteng waduh. Waduh Sudah tenang nih oh, Kok copot menai lambin ini Wah aman Aduh. Aduh, Pokoknya mengerikan pokoknya Oke hey, guys Ini ngopo Katel si Tiba-tiba hujan guys Kita berteduh ya. Pas berteduh Perih. Hujannya berhenti Sikir peris peris Tambah peris <laughs> Sabar bro Bro sabar bro Kok klik water mana, bro? Oh, oh ya? <tuk> eh, terang tenan ban. Lanjut, leren. Lanjut, lanjut pokoknya. Lanjut Kok <tuk> digoreng? Kita lanjut lagi. Hujan sudah reda. Oke, ganti pemain. Aiwan. Pokok entulup saut. Wih, sekali coba langsung dapat. Mantap, Van. Iya ya. Sekali nyoba langsung ngentuk, lho. Coban kedua kan? Ya. Siap bos. Hmm. <tuk> ya. Saut. Wah hmm. uh -huh. Gak ke video guys. Wuh uh -huh. uh gede banget. Settingan lu. Awas lu mau Iki Iki kerasa Waduh, itu kan dan bersama Mas Aris kembali. Males gua. Wah, wah, kapok esen. Nyal. Enggak nunggu apa-apa. Oke, guys, ada yang nyuri umpan kita ternyata. Wah, lari dia, guys. Dasar pencuri. Wah, wah mengiriskan. Cule wakanku. Oke nak ini nah ini ini nah ini. Oke mau ban mau. Oh, muncul meneh. Diuculi. Eh, mateng mana Wi meneh. Ya, kono to Mas. Men eh. kono nyekel ke piye? Ya Iya anu klik Banyak, Lur. Banyak kaget ditinggal ganti Banyu loh mesin tok meneh jen pinter senan Hai bong settingan lho <laughs> yura lah kena-kena toko yuan isaura Hai maaf-maaf terbaru yoh-oh Hai coba enggak kurang terus Hai hmm. ya. nih uh. lagi ditinggal ganti Banyu lo padahal Hm, kemruyu. tertenan Kaget agamaan, kembangan oh sih Wih, naik, satu sewi Nak kota tapi ini kembange. Wih water. Dia si maru. Kakak lu di nyok. <Sı peaceful> <goofy> oh. Oke bro berhubung hari udah semakin sore Mari kita pulang ini dia hasilnya uh lumayan Oke anyway, jangan lupa like komen, pastinya subscribe jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke okay, selamat sore Eh, besok bali, bali. Oke, syus, Mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai.